Mana dulu teman-teman wah kita zoom dulu teman-teman wih lihat wah sih. halo teman-teman kembali lagi dengan kakak yang paling ganteng sendiri teman-teman wah kali ini kakak udah bawa kerandang biru lagi teman-teman lihat ya jatuh lagi wah kita menemukan kerandang biru wah oh ya sebelum lanjut yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya ya agar kakak bisa semangat lagi dalam mencari dan menemukan mainan yang ada di sekitaran sini teman-teman. Ya udah sekarang ayo kita let's go. Cari mainan teman-teman Wah kita carinya kemana ya teman-teman Waduh Banyaknya di Disini Rumputnya hijau-hijau Segar-segar teman-teman Ini buat Bahkan hewan kambing juga Bisa ini teman-teman Wah sekarang ayo kita lanjut ke Cari mainan teman-teman Wah kita cari kemana ya Wah Lihat teman-teman Di bawah sini ada Mainan banyak sekali, wah! Kita menemukan mainan yang membentuk lingkaran teman-teman. Di tengahnya ada hewan-hewanan. Wah, sekarang yuk kita review satu persatu, teman-temanku. teman, -teman. Wah. Sekarang kita mulai review yang mana dulu, teman-teman? Wah, kita zoom dulu, teman-teman. lihat! Wah, keren sekali ya, teman-teman! Kita menemukan banyak sekali mainan di sini, wih! Sekarang ayo kita review satu persatu teman-teman Wah kita review yang ini dulu teman-teman Wah ada mobil balap teman-teman Ada alat berat konstruksi Ada konstruksi lagi Ada loader Wah, Kali ini kita reviewnya cepat ya teman-teman Karena kita akan Masalahnya ini mainannya banyak sekali Wah terus ini ada Wah apa ini teman-teman Wah lihat ini ada dump truck, ada truk mixer truk molen sama aja teman-teman ini ada loader wah terus ini ada wih ini yang buat panen teman-teman mobil panen terus ini ada mobil yang buat membersihin salju terus ini ada mobil yang buat mm, Ah, apa sih? Ngebor jalan, teman-teman Wah, terus ini ada Wah, ada silinder, teman-teman wah -teman. Terus ini ada Wih, ada Ekskavator, teman-teman Wah, -teman. terus ini ada Loader, waduh, banyak sekali Mainan konstruksi di sini, teman Ini ada silinder, terus Ini ada forklift Waduh, banyak sekali Terus ini ada lani Ada... Gani, wah, ada Rogi, ada Tayo, bas, waduh, banyaknya. Terus ini ada Lani lagi teman-teman, Lani sama, waduh, Lani sama Gani. Terus ini ada lagi Rogi sama Tayo, kita memakan Rogi sama Tayo teman-teman. Terus ini ada, wah, ada Harimau, ada Harimau. Terus ini ada eh, macan tutul atau Jaguar. Terus ini ada spinosaurus, wih. Terus ini ada domba, kambing teman-teman. Terus ini ada unta. Ini hewan yang, mm, yang ada di padang pasir teman-teman. Wah. Terus ini ada spinosaurus. Oh, berarti ini spinosaurus yang tadi ini adalah paulo teman-teman. Wah. Terus ini ada, wih. Kalian tahu ini? ada lagunya teman-teman badannya kecil gitu ini terek wow terus ini ada jerapah wah ini ada apa teman-teman ih kakak lupa ini si raja hutan si simba ini singa teman-teman terus ada gajah wah kita menemukan gajah di sini terus ini ada brontosaurus hewan dinosaurus yang memiliki lehernya panjang teman-teman wah terus ini yang terakhir teman, -teman. ada sapi wah lihat kita menemukan banyak sekali mainan. Lihat, kerajangannya juga penuh. Di sini juga tidak muat teman-teman. Aduh, ya udah segitu dulu aja video kita kali ini ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.